Mantap Banyak banget Ini mah Ini mah Ini mah persing Jajaran ini ya Makanan khas Indonesia oh. Halo Halo guys Jauh-jauh hmm. dari walian dari ini Halo. Halo guys Jadi sekarang Aku gantian Ada Selamat datang Nih Indo Jaya Bulastri. Bebek ada nggak bebek bakar? Bebek bakar. Agar, bakar ya. Kemarin kita bertiga makan di sebelah di rumah Arema sama jadi jajaran ini tuh kebanyakannya warung-warung Indonesia ya guys. Hmm? Kalau panas sih ya cepat aja. Situ jaketnya kalau panas copot lagi jaketnya guys ini udah mau memasuki bulan ramadhan jadi ternyata udah menyiapkan berbagai macam ini ya es campur ada cendol dawet tuh sesuai selera kalian jadi di sini lengkap banget ya di sini ada di lantai B1 tepatnya y 28 atau y 12 gitu ya, Y2, Y12 ini pokoknya nggak jauh jajaran sini. Setelah game-game gitu kan, banyak banget yang toko mainan baru di jajaran ini. Kebanyakan makanan khas Indonesia, warung-warung gitu ya. Warung-warung makan restoran kayak gini guys. Oke. Okay. Tuh, semuanya ada ya, lengkap tempatnya juga luas rapi full music terus <laughs> ya nah, cc-nya juga cantik ramah guys kita mau makan dulu ya jadi seperti kemarin di walian kan udah aku udah tayang ya di YouTube jangan lupa kalian share like komen dan bisa ini kalian lihat jadi lengkap banget loh guys jadi kalian tuh nggak usah takut banyak sekali kan request pengen tahu makanan khas Indonesia yang ada di Taiwan jadi mereka juga sama orang Indonesia yang masaknya masakannya juga sama ya di Indonesia lengkap banget kan ya guys ini hari Jumat loh ini bukan hari weekend Alhamdulillah tuh, Jumat berkah. Sini juga ada ayat-ayat sosial Quran ya, surat Yasin. kita tuh boleh libur aku boleh nginep di sana dan dia pun boleh ninet di tempat aku atau di tempat itu ya kakak aku satunya kita tuh boleh asal jangan hari weekend masuk kita minggu. Jadi alhamdulillah sekarang udah ketemu. kita mau seharian keliling kemana? aku mau ngajak dia keliling suasana di Taipei karena kalian juga kemarin udah lihat dong suasana di kualian itu seperti apa tapi masih banyak loh stok videonya yang belum aku upload jangan lupa kalian like comment share and subscribe channel YouTube Fitri Helen vlogger Taiwan thank you guys kita mau makan dulu ya halo selamat siang semuanya hari ini adalah hari Jumat Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT, menjelang bulan suci Ramadan, kita bertemu lagi di channel yang tentunya kalian udah tau dong ya, channel aku tentang ngoplok dan kulineran di Taiwan. Udah lama sih aku gak masak-masak karena emang posisinya tuh susah loh guys, jadi gak kayak waktu di kosa aku yang dulu di apartemen itu kan kita bebas mau masak apapun di sana itu. Oke, okay, tapi berhubung neneknya udah sehat dan aku udah pindah ke sini, hmm, tempatnya itu kurang ini ya. Kalau buat masak-masak aku nggak bisa. Kalau tempatnya kurang luas itu aku susah loh buat masak-masaknya. Jadi nggak bebas gitu. Sebenarnya kalau untuk masak sendiri bebas. Kita mau masak, mau makan, mau online itu beli online juga boleh. Tapi kalau tempatnya nggak sesuai itu kayak ini susah banget loh ya. Oke, okay, jadi sekarang aku mau makan dulu. Hmm, Namanya apa ya? my channel Fitri helen oke okay guys. Jadi sekarang aku sedang liburan sama aku di Taipei. Ya kalian tahu dong. Kalau ada aku kan dia posisinya kerjanya itu di Taiwan dan aku di Taipei. Nah berhubung bulan kemarin aku udah libur ke sana udah nginep di sana dan sekarang gantiin dong ada aku yang ngeles di tempat aku. Alhamdulillah kita semua itu bosnya itu welcome ya, jadi boleh lagi tahu kita kan di sini tiga bersaudara. Cuma kalau kakak aku yang di Panco itu dia nggak boleh libur. Tapi kalau untuk sekedar pergi jalan-jalan atau cuma nginep itu sebenarnya boleh. Ini. Malamnya aja gitu ya. Untuk untuk aktivitas sedang bekerja kayak itu nggak boleh. <tuh> okay, dan sekarang kita lagi mampir dulu ke Warung Indonesia. Indonesia Bulastri Karena di sini ya, Bulastri. Di sini lengkap banget loh. Lengkap banget semuanya ada kalian bisa datang di sini di lantai 2 ya lantai b tuh ada b2 atau berapa sih b23 oh, atau ya punya kalian ke bawah aja nanti kan ketemu indeks oh, jadi kamu terus, terus aja terus terang lewat toko mainan geng-geng gitu pasti bakalan ketemu jajaran baru Indonesia di sini Insyaallah Allah, semuanya kata orang Indonesia yang meracik dari awal sampai jadi di jangan lupa berdoa dulu ya Thank you banget. E, seperti apa sih keseruan kita berdua di Taipei, saya mau ajak kemana aja dia, biar enggak bete, biar enggak capek gitu ya, biar liburannya tuh menyenangkan. Karena kan kemarin juga waktu pas diwalian sebenarnya susah banget ya, kita nyari taksi juga, kalau enggak pesen online tuh susah. E, aku mau bawa dia ke Taipei waktu itu nginep di Pancao. Dan... Bingung sendiri nunggu, nunggu taksinya di mana Gak nemu no nih -no -no. Giliran ada taksi juga gak ada yang berhenti Karena kan eh, itu ya kita gak jujur gitu sama Bosnya soalnya kalau jujur takutnya udah aku gak boleh Gak boleh libur gitu <guluh> Karena susah bukan gak boleh libur Gak boleh pergi jauh-jauh dari waria Makanya ya udahlah bismillah aja Karena kan pasien juga dia gak pernah kemana-mana Jadi ke aku tiap banyak dia Dan ini kedua kalinya dia ke Taipei ya guys tapi aku pengen ngajak dia ke tempat yang uh, belum pernah dia datengin sebelumnya. Oke? Okay. Seperti apa keseruannya? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube Fitri Helen Blogger Taiwan. Kita makan dulu ya. Terus, itu ke pusaka masker. Kamu jadi, itu ada yang lipstik lift, waktunya. kiki kita ada suara aku ada yang enak banget dia tuh mau sebelahan sama aku guys selalu aja ada depan-depan gitu, jadinya kan nggak kena semuanya <tuk> aku coba dari belakang sama kan? game yang barusan ya Nah sekarang aku ada di